Hb kurang dari 8 ya. Terus kalau walaupun tanpa gejala, sementara kalau ada gejala itu langsung rujuk tanpa lihat Hb. Kalau berat itu indikasi transfusi jika Hb kurang dari 7 ya. Ini karena penyebab yang tidak termasuk kompetensi dokter di FKTP misalnya plastik emulatif, engkol plastik langsung rujuk ya. Kalau ada perdana aktif, stres nafas juga segera rujuk ya. Lalu kasus HIV tanpa komplikasi kita berikan ARV dikasih D4 ukuran dari 350 tanpa stadium klinis ya. Tidak tersedia perusasi D4 terapi pada stadium 34 hamil atau infeksi hepatitis B atau TV baru itu kita berikan if say, HIV Zidovudine, eh. Abacavir, Lamivudine, Mamiputin dan Emfaviren. Sebanyak 30 tablet. Pokoknya ada dia tak satu kan. Atau boleh juga nih. FDC 014, ramu 14, dan nephirapin. Walau ni terlalu. Periksa HB eh, sebelum terapi 014 dan pada minggu keempat 8, 12 dan bila ada gejala anemi, cek kehamilan sebelum berikan efaviren pada wanita wanita usia subur. Jangan berikan efaviren pada item satu 1. Edukasi pasien tentang penularan HIV. Pencegahan HIV dengan gabungan prekonsepsi dan PrEP. Rujuk jika penegakan diagnosa untuk stadium klinis, penegakan stadium klinis, imunologis dan virologinya. Lalu pasien HIV AIDS dengan komplikasi segera rujuk juga. Lalu kalau